Menjadi sukses bukan dilihat dari mana kita berasal, tetapi bagaimana kita menjalani proses yang dilalui. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Telatih menjadi petani sejak kecil, Hafid melanjutkan hidupnya menjadi seorang petani. Bahkan ia mendalami ilmu dalam bertaninya sampai menjadi sarjana. Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bosek, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan kentang. Teman-teman bisa lihat ke belakang ya, ini semua kentang semua. Dan tepatnya kita berada di lereng pegunungan Gunung Selamet, tepatnya ada di Dusun Sawangan, Desa sigedong Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mas Hafid, mungkin Mas Hafid bisa cerita nih pengalaman Mas Hafid, kenapa anak muda seperti Mas Hafid ini memilih menjadi petani seperti itu Mas. Sebenarnya sih dari dulu udah kenal dunia perkenangan istilahnya Dari tahun, dari kecil lah, dari semenjak SD udah kenal Cuma kan sekolah, kita pengennya kerja, relasinya Kerja, pengen di kantor nggak kotor jadi jamang kuliah, tapi setelah kuliah ternyata petani itu lebih menguntungkan Apalagi petani kentang, kalau kita lihat hasil itu bahkan bisa, 100% Mas Hafid itu backgroundnya sebetulnya itu di pertanian ya itu sekolah dulu, kuliah, atau langsung nih jadi petani atau gimana Mas Hafid? Background awal di ruang dua ya emang kita udah petani kentang diri. Masuk kentang sejarahnya, sini kan tahun 90 bulan. Okay. Terus karena emang rasa penasaran bertani yang baik dan benar gimana sih? Akhirnya saya juga, alhamdulillah ya satu pertanian. Di sini istilahnya kalau orang-orang kan kita tahu materi Mas Jakob mungkin. Ya. materi, Tapi kalau petani kan sudah tahu seluk beluknya bertani. Tapi kan mereka nggak tahu efisiensi, Oke. cara perawatan yang baik, hmm. terus bahkan mohon maaf untuk petani sekarang tuh nggak ngerti yang kebanyakan nggak ngerti mana sih yang sistemik, mana mana yang kontak tuh belum ngerti. Malah di sini kan yang saya sesali ya kurang banget mulsa. Padahal pemakaian mulsa itu pengendali hama bagus, bi dokter nggak nyerang kan, kayak Please, ini ya, banyak lah. Pokoknya bisa menghambat lah yang sekarang. Kata kemarin, dubulin kan, fitur itu dari dari dari bawah dulu, dari nah, percikan oke, air. Ya. Tapi kalau kita pemakaian mulsa itu kan mengurangi, tapi kan di sini nggak ada mas. Yakub lihat kan masih sedikit banget yang pemakaian mulsa. Kenyataannya fitur kayak gini keserang banget. Nah, itu yang Mas Habib rasakan. Pernah nggak mengalami? naik turun atau kalau ketika naik atau ketika turun itu seperti apa mas itu loh mas dari cara budidaya dulu mas tadi budidayanya sih uh, yang kalau budidaya pertama ya awal saya awal saya budidaya saya kan berarti fokus itu sekitar 2 tahunan lah dua tahun fokus banget di kentang jadi pas awalan saya pernah mas gagal uh, gimana tuh ceritanya nah, ceritanya pas ningkah baru ningkah itu gagal ya nggak apa-apa teknik tek mati tuh gagalnya. Kenapa sih saya gagal? tuh pelajarin hmm. lagi apa dari tanah dari ini. Ketemulah pas saya gagal itu emang perencanaannya mas kurang hmm, mateng okay. Perencanaan kurang mateng nggak lihat bulan, Enggak lihat bulan, hmm. bulan nggak dengerin orang tua juga. Orang tua kan udah tahu bulan ini bulan ini gitu nggak dengerin. Hmm. Itu gagal terus pas kedua tahun tahun tahun pertama tapi semester dua gitunya itu saya hasil 30, 300 persen mas Alhamdulillah jadi meningkat di penanaman nah, kedua semester kedua tahun 2022 berarti hmm. nah tapi di semester ngitungnya semester aja bulan kemarin saya gagal mas hmm. gagalnya tuh habis berapa mas itu kalau kentang kayak gini kayak kentang, kentang saya alami. bibitnya aja itu kemarin di Bandung 40 juta dibilang rugi enggak saya masih dapat sekitar 60 jutaan masih ada tapi cukuplah buat nutup istilahnya Itu dapat berapa banyak sih 40 juta bibit itu? Berapa ton gitu bibitnya? 40, satu ton Satu ton, 1 ton. Berapa, berapa... Mungkinnya sekitar 2 hektaran 2 hektar sampai 3 Karena kan kemarin di Bandung saya ngambil bibit ukuran S okay. Granol L iya, okay. Terus itu mas inovasi lagi Terus saya ketemu sama temen dari Dieng okay. hmm. Punya bibit dari situ saya ngambil sekitar 4 kintalan Itu hasilnya hampir 200 persen oh. itu Alhamdulillah 200 persen bibit yang beli 7 juta tanaman ke petani saya enggak nanam sendiri itu dapat 20, 20 20 juta 20 juta, 20 juta dari terus 7 juta. dari tujuh juta dapat 20 itu kita itu hmm. belum hitung bibit loh Mas okay. kita kan dapat bibit lagi Oh iya, dari, dari, dari itu dapat bibit jaman. lagi ya itu sekarang udah masa tanam lagi Kantik hitung sekitar, kalau nggak 200 nya 150 persen, itu hasilnya. Hmm. Itu hasilnya segitu, tetep. Ya. Oke, okay. terus. terus ini Mas, berarti kalau musim tanam di sini itu dalam setahun, bisa berapa kali tanam yang efektif dan ideal menurut Mas Hafid di sini? Kalau saya, saya pribadi itu dua kali. Dua kali. Antara musim bulan 9 sampai 11, hmm. terus bulan 5 lah sekarang sampai ntar pakai empat lima enam tapi ini karena emang kemarin kan sempat ada isu itu yang namanya apa ya gelombang panas oh iya oke okay. ya sekarang harusnya enggak nggak serang pitok tapi kenyataannya kan seluruh di indonesia keserang yeah. karena mungkin gelombang panas itu mm -hmm. biasanya tahun-tahun kemarinnya alhamdulillah enggak mm -hmm. kalau kendala budidaya dulu ya mas kendala budidaya yang paling susah sapi alami itu apa sebetulnya kalau saya pribadi laevosarium, saya belum menumin formulanya. Mm -hmm. Kalau fitokoral, alhamdulillah mm -hmm. udahlah masih bisa bisa terkendali. Tapi laevosarium, sementara ini masih pakai jamur kan, kodarma itu okay. agak mending. Mm -hmm. Tapi sama dolomit okay. itu agak mending. Tapi tetap keserang, mas Tapi kan tergantung kita tuh kalau di laevosarium kan lihat emang dari bibit, dari tanah mm -hmm. atau bakteri gitu kan okay, ber masih aspeknya banyak. Mm -hmm aspeknya itu banyak kemarin kalau kemarin keserang sekitar berapa ya tapi masih alhamdulillah masih untung sekitar usia 80 berarti kan bukan dari bibit hmm. tapi emang dari bakteri, bakteri. bakteri. dari dari bakteri. tanahnya, dari tanahnya. Gitu ya. berarti kan kita harus media tanam itu harus kita pikirkan okay. ya pesan juga untuk petani muda sekarang itu jangan cuma memikirkan gimana sih produksinya bagus kita tuh harus memikirkan mempertahankan media tanam. Ya. Penggunaan media tanam untuk penggunaan apa tuh? iya maksudnya kita kan jujur-jujuran aja kita over di kimia. Ya. Harus harusnya kita mengurangi lah kayak tadi bakteri bakteri tukoderma misalnya kayak sarang burung yang kemarin diaplikasiin lahan sebelah Mas Yakub sendiri ya sendirilah. Hmm. Kita bisa maksimal setelah kita pakai pemakan asam amino. Bakteri, nah. terus dolomitnya kita perbanyak. Alhamdulillah, yang lain keseram kotoran kan saya enggak. Tanamannya enggak stres, lebih kuat. Okay. Penanganannya eh. juga lebih gampang lah istilahnya. Okay, okay. Kalau hambatan sekarang di sini lebih besar mas, berarti kan kajar pH juga enggak standar, bakteri sudah terlalu banyak kayak gitu. Nah, Makanya kita memikirkan tuh bagaimana biar tanah bisa steril lagi, ya, tuh, steril lagi. Steril lagi. Oke mas, uh, tadi bicara soal budaya kendala dan lain-lain ya pak ya. Nah sebetulnya yang mas Hafid kelola lahan di sini itu berapa hektar sih mas jumlahnya itu semua untuk lahan kentang yang jenengan? Kalau saya sih nggak ya. tahu realnya berapa nah, hektar ya. Cuma itu saya kalau yang yang terkelola saya sendiri itu ada sekitar 4 titik. Empat titik. Empat Kebutuhan benihnya berapa? Kebutuhan benihnya 2 dua, dua kintal dua kilo ya sekitar kalau saya sendiri sekitar satu ton lah untuk saya sendiri satu ton, satu, ton. Itu satu kali tanam satu kali tanam satu kali tanam tapi kan saya sistemnya saya juga kerja sama-sama petani hmm. jadi misalkan ada yang butuh bibit saya adain sampai pupuknya juga saya yuk istilahnya kalau ada petani muda kalau yang ya kita jalan bareng ya gitu ya ada berapa kemarin pas musim kemarin masa tanam kemarin saya berarti ada sembilan orang kalau ini berarti sekitar ada lima orang yang udah masuk, tapi ada satu proyeknya gede lagi, satu orang itu satu ton. Ya. Kalau yang lain kan biasanya petani yang udah, istilahnya udah sepuh, udah kayak gitu, kerjasama itu nggak turun. Kalau saya sekarang turun tangan sendiri, saya cek gimana gitu. Jadi saya juga belajar sama beliau-beliau yang hmm. udah mateng, terus pengenalan penyakit juga sama beliau. Oh ini bu kayak gini, kayak gini. Ya, oke okay, Mas. Tadi soal uh, lahan ya luasan dan lain-lain hmm. uh, untuk penjualan mas sekarang nah ini yeah. penjualan yang mas Hafid lakukan ini uh, dijual kemana dan gimana sistem distribusinya kalau saya kan sebenarnya saya dari bibitnya udah pengadaan dari saya pribadi yeah. saya juga ada kios kecil-kecilan di kios pertanian gitu okay. saya pengadaan pupuk juga gitu okay. Jadi, mereka kan ambil pupuk dari saya okay. terusan Bibit dari saya nanti juga, saya juga ikut rata pemasaran Mas, hmm. saya juga ada sebagian yang kirim ke Kroya. Gitu hmm. ya, tergantung permintaan. Ada yang minta dari mana gitu hmm. ya? Tadi mas masih ya, aku kan dari Kroya juga ada permintaan. Terus sebenarnya dari sini, sih, masuknya ke Banyang, ke Jakarta. Mas, ke Jakarta, ke Jakarta rantainya. Berarti itu dikirim jenengan langsung atau ada, ada, ada pengirimnya? Ada pengirimnya langsung. Pengiriman. Kita lebih enak main di sini aja. Hmm. Istilahnya kalau kita main di rantai pemasaran kayak gitu, nanti kita nggak cover hmm, gitu. di sini, nggak cover, nggak maksimal gitu. Juga belum, kalau kalau yang udah gede di sini, kalau udah punya istilah anak buahnya banyak, -banyak. kalau kita kan masih merintis, jadi ya masih tecek sendiri, belum percaya juga sama orang lain, misalnya kalau Kalau yang lain kan, maksudnya setiap itu metodenya bener, beda mas, kalau kita dikasih ke yang lain kan belum berani. Belum ada yang ikut saya 100% juga gitu. Ya. Mas Ripit e, punya targetan enggak untuk produksi kentang itu per pohon dia harus berapa atau idealnya berapa sih atau dalam luasan itu harus berapa gitu loh Mas yang pernah dilakukan Mas Repit. Ya sebenarnya sih itu pertanyaan yang udah umum lah ya. Nah, Petani harus punya harus, harus nah, punya itu, target. Itu. Kalau saya pribadi targetnya biasanya itu 110 1 1 kilo bibit hmm. 10 kg hasil hasilnya pokoknya perjuangan enggak mengkhianati hasil ah, betul, nah, iya betul. Iya. E, yang saya udah sih paling maksimal itu 1 satu, 125 satu, itu pernah 125 itu bibit dari benih ukuran S 1 itu apa 1 kilo rendang 125 kilo, kentang, kentang, kilo, bibit, lima, kilo hasil, ya? hasil itu pernah tapi itu tergantung juga biasanya kalau ada kemarau yang kemarau benar, -benar kemarau Mas kemarin sampai tiga bulan terus kita nemu bulan 10 hujannya bagus, cuaca bagus itu bisa segitu, kalau sekarang sulit banget mas istilahnya 1, 10 aja udah jagoan nih gitu sekarang oke, siap e, sama ini mas Hafid, e, kalau boleh tahu untuk di kawasan mas Hafid sendiri di, e, di kawasan desa ini ya, ya, ya itu sebetulnya mayoritasnya itu dia e, petani kentang kah atau, atau macam-macam gitu mas? beneran sih Disini seratus persen fokus pada kentang. Fokus. Istilahnya kayak bawang daun, kubis itu cuma buat apa ah, ya? Ya, kalau misalnya habis kentang aja, pokoknya fokusnya kentang. Hmm. Oke okay, Mas Abid, ini paling terakhir Mas. Kesan-kesan untuk petani milenial uh, atau petani muda dimanapun yang ada berada ya? Uh, gimana kesannya untuk kentang khususnya? Nah, kalau pesan saya pribadi, untuk petani, jangan malu jadi petani Mas. Okay. Petani itu keren Mas. Kalau enggak ada petani, enggak ada yang bisa makan. ya kan? Pesannya. Kalau kesannya sih senang masih jadi petani. Pagi ngecek kentang, kentangnya bagus. Kalau kentangnya rusak pun itu tetap masih, ayo nanam lagi. Oke. Itu kesannya. Masih tetap semangat. Intinya kalau yang masih kuliah di bidang pertanian, saya pesan jangan sampai Lari dari pertanyaan. Islam masuk ke bank, masuk apa? Harus ke pertanyaan lagi. Indonesia itu butuh petani, mudah, butuh petani milenial, butuh inovasi baru.